cik cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of volume bos ya seluruh kita bawa modal 80.000 saja motor-model tipis-tipis saja kita coba main di bed berapa 1200 enak kali ya 1200 dulu double change aktif Jangan lupa kita coba quick 30 kali way hey, yang bertanya kita main di mana kita main di rtp-8000 ih eh, langsung dapat skater kan rtp-8000 nih bos gacor nih kayaknya nih Ya semoga ada isi yuk, us kasih paham kasih paham us. Aduh merah nggak konek, biru enggak konek anjir kuning. Biru dulu baru kuning boleh lah. Waduh bareng malah set. Hijau turun, boleh ungu. Anjir nggak konek, cow, Aduh duh duh duh duh duh. Hus. Hus, jangan kau frang-frang aku. Uus. kasih panggung jangan kau diam-diam saja ayo hey, kasih tiga lagi itu oh, kosong cuk Rano so. isi geco biru konakan dulu bunguh atas gelas kasih petir dong nggak mau tuh pengen ngisi tuh. tapi skateri lumayan Niki skater, ya, gitu. tembemy pin langsung list skateri yang itu. ada, lumayan seluruh dua yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 ribu si itu tersolid ter seantero jaga dunia akhir di sini kalian bisa cek LTP live ya lur nggak kayak yang sebelah atau yang lain kalau di sini tuh live per detik per menit tuh naik turun sendiri makanya kalian cek cek dulu setelah belum bermain tetap saya ingatkan cek LTP gamenya biar kalian tahu gamenya lagi gasur atau enggak seenggaknya kalian enggak terlalu kemakan banget maksudnya kemakan gini baru main bentar udah habis gitu loh ada sedikit sedikit nafas gitu kan lumayan. Eh yang yang ingin coba bermain boleh langsung ke link kok, eh, pin komen. Untuk link situsnya saya taruh di situ. Back to the game is lur. Kita coba-coba ini. Kita cari profit-profit mantapnya mana ini. Uhus. Uhus, kasih dong. Ujung uh, anteng toh uh, kasih yang manis-manis dulu. Hai, hai, hai, tanah. hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, uh. hai, konekin merah juga jadi petanya sih enggak meragukan seluruh mau maksudnya tuh petir-petirin yang berarti ini tuh gacor-gacor skater biasanya makanya di double itu aja jangan lupa intinya itu double ceng buat narik-nariknya anjir kalau pecah itu enak gitu loh kita coba dulu dulu gue ya wis kasih paham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 Tim tim boy kayak mulus, usus. Oh maksudnya udah itu usus. Us. Kita agak berperdikit -ber ya kita coba 50 turbo turbuan Semoga ada frisfrisfrisfris -free atau petir petir hebatnya lah usus. Cuantang antang kayaknya nih tau usus ngasih aku bingung aku mau ngapa tau usus. Nasi kenan tau usus. Us saya oh yang bertanya yang ya kalian lah yang susuk lama pasti tahu lah. kalau saya cuma main di modal-modal receh jadi buat kalian semua reviewer baru atau firmware yang baru mampir bolehlah dibantu subscribe komennya biar saya semakin semangat buat konten ya modal-modal receh saja lah. biar kalian tetap bisa main tetap bisa default lebih tipis tipis aja dan selalu saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian, jadikan hanya sebagai hiburan semata. Jika ingin bermain-bermain lengan-engan dingin, bukan uang dapur biar otak kalian gak ngebul seluruh Jika ada uang lebih, uang dingin atau apa boleh, langsung saja mampir ke situs kami untuk linknya saya taruh di pin komen. Garuk, Kiki. Ikin ekmainnya RTP bolong-bolong, ijo-re, mutun apa no piye gitu? Jaku nyo sing dan mantep ngono loh. Awal to langsung di ice skater. Sakingnya lap bas kap berane isi kicau tuh. Pomer P P comeback gitu. Pomer P P comeback ini. Lewu sangenewu, pitungewu, uru orang-orang asuh. Tiga sepin lagi, tiga spin terakhir. Yo yo yo yo, comeback bus Malah kali terlulah, lumayan lah ya. ayo tiga ribu kuning mangkat us. Atas hijau kasih petir us. Wah, tembut, masih tembut nanti ini sel tipis sih di, gih. Comeback ya us. Kasih papa, bus merah, sedih, ora wae, ora wae, ora wae, asus, hijau, e, biru, memang kaktus, kuning oleh usaha sabungus, us. ungu atas cincin kasih petirus, nangin, terus mantep mantepus, nah tambahkan lumayan, loh, sange kuping, dulu kan ditunggu lorong, loh main ya guys di dulu-dulu. Sepertinya kita di comeback, comeback sama dulu. Bisa 8 spin lagi. Biru konek, kuningnya jadi ndong, kuningnya jadi ndong. Anjir, itu boleh dong. U dulu atas, inden kasih petir lagi dong. Du du du du du. -du, -du. Tambah lu udah ke 3. Lu main 18 kali 3065 lah, ya. seluruh Lur. Main lah, ada nafas-nafas tambahan dari U kita. tidak dapat nafas tambahan. Iya mantep mantep merahnya kasih dong birunya boleh aduh duduk masa satu set itu tahu iya kasih us anjir nggak mau juga lah spin us dodo dodo do. ungu jadi biru jadi ataupun boleh us musuh tujuh tujuh atas gelas kasih kuning Ayo atas gelasasi petir dong Aduh nur sekali 8 kali menemuh lumayan lah ya seluruhnya 250-an lah ya nafas-nafas tambahan nafas, ini semoga dapat disini lagi biar isinya tambah dik tuh dapet wispin lagi nih suruh geding kita buy aja ini males juga. ayo Us, duduk duduk kuning kasih dong kuning kasih dong kuning kasih dong kuning kasih dong kuning kasih dong koreng dulu anjir kurang satu-satu semua kamu udah lumayan lah ya seluruh kita ada di buy di 2400 karena sudah muak dengan us yang ngasih friskin free friskinnya free kurang berisi lah kita buy sekalian berber -ber sekalian lah ya 5000 kali tambahan lagi udut 8000 petirnya lagi lumayan 8000 kali 1749. ini nih ini kayaknya titik baliknya ini ini gue jamin profit sih harusnya kalau dilihat dari pecahan-pecahannya tataannya udah rapi biru jadi biru jadi anjir kurang ternyata tapi lumayanlah tambel udah 20 sama masih 8 fliskin lagi semoga ada yang mantap-mantap ya mantap, terus gitu. ayo kasih paham dong kasih kasih kasih kasih dong ayo birunya jadiin dulu merah boleh hijau boleh ungu boleh hmm. ungu jadi kuning sama hijau harusnya kecahin anjir nanggung Kang udah 28 lumayan ya lur Semoga ini epic combat terbaik. Ini sengaja saya buih biar <tuh> profitnya hebat sih. Ini udah udah udah getar juga masalahnya. Ini kalau profit sih langsung auto kabur. Enggak udah, udah lumayan males juga sekali Tarik skater gratis. Susah banget lah. Dari tadi kalian lihat-lihat lah, susah banget makanya tobuh sekalian aja daripada repot daripada lama lah supaya iyalah dan hasilnya ini katanya lumayan petirnya ada isi Uduh nih mah gelasnya jadi dong gelasnya jadiin dong aduh ha kuning malah kira mahkota tuh lah 8000 hmm, lumayan 300 an anco akhirnya profit profit profit profit asik lumayan ini gg gg berarti benar feelingku. Cool. Last pinus us, lumayan uski tadi kasih enam ratusan berhubung udah profit, langsung kabur saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.